Iya, sih, yaiku ini, anak malaikat, ini, malaikat ini, ini, ini, ini, anak ini, banyu kok ini, mati ini, iwak ini, darat kok ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, darat mati ini, ini, ini, ngerti ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, anak ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, Ya harus, roh ngerti-ngerti. Ya, Dibuntut dhewe ilmu karena manusia bernapas dengan insan, insan nah, ngene-ngene ya, ya, no. so, eh, kan, no, nak manusia bernapas mb paru-paru. Nak iwak abe insang da paru-paru ya sapa sing gawe insang? Yo sapa. Mane anu ngale mb traang nom. Yo sok wae kenrang pengeran. Gak nak cara ngomong wong sing wis usul opo wis pokoke eh, sing ngono ku Tapi zaman saya ini muni pengeran ku uh, jare ilmiah. Ilmiah semuri karena dengan paru-paru ya, ya, ya, bener ilmiah, sing goblok, ilmiah lagi, akhirnya goblok go dokter, sing bener, kiai, desa, ya, ya, sabar, sabar soalnya zaman akhirnya, um, um, pantas, tak kita, otak keramatku, tapi tapi umum menuruti nafsu, um, um, um, um, um, um, um, um, um, sak iman cara Quran eleng -eleng awal okay? Okay? Eleng -eleng no wong. kan elen awalan an kan kan kafir teko kancing Nabi mbeta balung sing sudah membiru diremes terus diremes-remes terus disawera wajahé Nabi mat wis <guluh> akal ya? jadi balung koyo akal-akalan masuk akal paham nggih faidahu Jadi tukang para kopi girane wis ajur mungkin dadi manusa menungso nabi dielingno pengiran kon nangno na gawe sing sepadane awale walarto, sing langit bumi detele terus kon bala kita jawab nopo di terus Bala, kita bilang jadi singgut sing, o, sing biasanya, nah, pengisah, itu, tolak, bah. Bah. akhirnya Wangalim tersingkir kan gak duit gak duit fun kan Untuk ngono bingung-bingung kok sampe ngaji gini gitu lumayan gue kegiatan rangno terus ini pulau ya santai semua tak nongol buat menaik wira dan yasin pematang bulan siji gue semat suruh tenan perwamat tenan jadi gue semuanya yasin piro pematang bulan siji lalu aku tuh kalah keramat bisa mau coba mau coba pematang bulan siji kalau dikonco wira dan dia yasin pematang bulan siji ini Hari terakhir ini berapa tahun, loh, Mochoi? Ini langsung lawang kebuka, isomel, melakukan udah wali sombong, visa atin saat itu juga. keramatan, ulama, tuh, suka. Iya, baru kayak wiridan. Itu namanya, itu habis-habisan, kurang tantang. Gak aku tak beredar. keramatan ada mata, umurku, kini kurang ngajar. Dan aku ulama, saya kurang ngelamaan. Aneh, Quran, saya ini, kok, wiridan, Pak Tampolo, si Citrus, jadi itu sempat pede, jajan pede, gayo nama ini jajan, mikir Indonesia sih. Kita orang kalah pulau kesemutan berpenjara. <laughs> Waduh, tak uang jam tenan deh, macam-macam beredel tenan berarti. Quran turun ragang guguniku, hendekan surah yasin menjilma, jadi menjilma ada terus isu diskusi, mesti minat pulau. Ini sampai tak mau ngi yasin jangan kangojani ku, jadi duwe, gak gak pulau jadi ilmu terus bang seneng pengera kulo kendel kowe mesti keyakinan awal balik nak api-apian ya tak ngaji tempu nak Oke, misalnya, tapi nak buang alim, harus sekeluarga ngerti. Dia ya, sesuai awal lamar roh, misalnya ruh kenba, eh, perjika ini roh, kubu ne wong Afrika, Udo, sasusune geito, oke, sahabat tawara. Ke sahabat, merkoh awal lamar roh, ruh organ di desain itu, desain organ organ, eh, sah rapi. Urai, sahabat, buang Afrika. Saya kira, nah, untuk sahabatnya, krono roh susu, pokrono awal lamar roh, krono awal lamar roh putih padahal ada keadaan jadi orang lain orang yang harus disawat jadi orang lain yang harus disawat Afrika kenapa ada orang kena sawit ya? Pa parah berarti tapi masalah <laughs> takut Wong kelainan <laughs> aku disawat repot gak ada yang jawab misalnya kayak Melayu apa orang? Melayu jadi Melayu tapi orang Afrika nyatanya kalau sering lho di TV Miss Afrika diperkosa dari orang Jawa Mono tidak nak kue ragi lembuk nanti di perguruan. Merkot desainnya awalah. Ya begitu juga masalah pite. Jangan ya, kalo menonton bola wong Taewong uang didesain atau taewong cici. Tapi cora pite ikut pizza menarik. Ya mancan awalah maroes bedo pite beduang ikut pite. pite. pite. Malah ini jadi uang alim. Taiku mambu tora. Yo ya, kare awalah maroh iru. Nggak ya. tak kono pite yo. Ya. Joseph tapi jare manusa. Tapi koe mangan daging pitik cara pitik jahat. Kanibal wong kok mangan pitik.